Jauh sebelum Nabi Ismail lahir Nabi Ibrahim telah hijrah dari Haram, Babilonia ke Kanan, Syam Dan menetap di sana untuk beberapa waktu lamanya Kemudian negeri Syam ditimpa bencana kelaparan Sehingga banyak di antara penduduknya yang pergi ke daerah lain untuk mencari rezeki Demikian juga Nabi Ibrahim AS, beliau pergi ke Mesir. Setelah sekian lama tinggal di Mesir, Nabi Ibrahim AS kembali ke Palestina bersama istrinya Sarah dan budak perempuan hadiah dari Raja Mesir bernama Hajar. Nabi Ibrahim dan Sarah telah lama menikah, namun belum juga dikaruniai anak, sehingga hati Nabi Ibrahim sangat ingin mempunyai anak. Maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah SWT, Semoga dia berkenan mengaruniai seorang anak yang soleh Sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran yang artinya Ya Tuhanku anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Quran Surah As-Safat ayat 100 Dalam hati istrinya Sarah Seakan-akan merasakan apa yang sedang bergejolak dalam hati suaminya Maka ia berkata kepada suaminya Sesungguhnya Tuhan telah menakdirkan aku untuk tidak melahirkan anak Oleh karena itu aku berpendapat agar engkau mengawini budak perempuanmu Yaitu Hajar Semoga Allah menganugerahkan kepada engkau seorang anak darinya Dalam hal ini Sarah menyadari bahwa dirinya telah berusia lanjut Dan seorang yang mandul yang tidak bisa diharapkan untuk dapat melahirkan seorang anak Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengawini Hajar dan ia melahirkan Ismail. Hajar mulai merasa bangga dan kuat kedudukannya dengan adanya anak ini sehingga menimbulkan kesedihan dan kecemburuan pada diri Sarah. Maka ia meminta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar menjauhkan mereka berdua darinya karena ia tidak sanggup hidup bersama mereka. Kemudian Nabi Ibrahim memperkenankan permintaan Sarah. Bersamaan waktu itu, Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim Alaihissalam agar ia membawa Hajar dan Ismail pergi menuju Mekah. Sedang ketika itu, Ismail masih dalam keadaan menyusui. Dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim berjalan disertai istir dan anaknya. Perjalanan yang demikian lama hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk berhenti di suatu padang pasir yang sunyi, jauh dari keramaian. Yaitu di tempat yang nantinya akan dibangun Baitul Haram pada waktu itu masih berupa padang pasir yang belum berpenghuni. Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar Dambanya di tempat Gersang yang belum berpenghuni. Berangkatlah Nabi Ibrahim dengan hati yang penuh perasaan ibah karena berpisah dengan anak dan istrinya. Akan tetapi Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala telah mengalahkan kehendaknya Maka Nabi Ibrahim menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan harapan bisa kembali Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana tersebut dalam Al-Quran Yang artinya Ya Tuhanku Sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah Yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah engkau Yaitu Baitullah yang dihormati Ya Tuhan yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka Dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan Mudah-mudahan mereka bersyukur Quran Surah Ibrahim ayat 37 Atas perintah Allah SWT Nabi Ibrahim kembali ke negeri Syam Hajar bertahan hidup dengan bekal yang ditinggalkan Nabi Ibrahim untuk mereka berdua Hingga akhirnya bekal itu habis dan merasakan kehausan Hajar tidak tahan melihat anaknya yang sangat kehausan Kemudian ia bangkit berjalan dengan wajah penuh kebingungan Hajar berlari ke sana kemari mencari air Hajar mendaki sebuah bukit yang tinggi yang dikenal dengan bukit Safa. Ia perhatikan segelilingnya dengan harapan dapat menemukan air Namun ia tidak menemukannya Lalu ia turun dan berlari-lari kecil menuju suatu tempat yang tinggi lainnya Yang dikenal dengan bukit Marwah ia perhatikan sekelilingnya berharap dapat menemukan sumber air Namun di tempat itu juga tidak ditemukan Pulang balik Hajar dari bukit Safa ke bukit Marwah Sewaktu mencari air sampai tujuh kali Yang akhirnya hingga sekarang menjadi rukun haji yang dinamakan Sa'i Tidak lama kemudian setelah Hajar mendekati bukit Marwah Ia mendengar suara malaikat Jibril Dan Hajar dibawa malaikat Jibril ke tempat Zamzam maka dihentakkannya kakinya maka memancarlah mata air dan Hajar pun tergesa-gesa mengambil airnya ketika itu airnya melimpah ruah kemana-mana kemudian Jibril berkata zam zam artinya berkumpullah kemudian air itu berkumpul dan sampai sekarang mata air itu diberi nama zam zam kemudian malaikat Jibril berkata wahai Hajar Janganlah engkau takut akan kehausan di sini, karena sesungguhnya Allah menjadikan air ini untuk minuman orang-orang yang ada di sini, dan air ini akan terus mengalir tiada henti-hentinya. Dan nanti Ibrahim akan kembali ke sini untuk mendirikan Kaabah. Pada suatu hari, berjalanlah di dekat tempat itu rombongan orang Arab, Jurham, dan kebetulan mereka sangat haus sehingga mereka mencari air. tiba-tiba terlihatlah oleh mereka burung-burung yang berterbangan di atas suatu bukit. orang-orang Arab itu tahu biasanya burung-burung itu senang pada air, dan mereka menduga bahwa di sana pasti ada mata air. maka ke sanalah mereka untuk mencari air. dugaan itu pun betul. di sana mereka menemukan air, dan mereka bertemu dengan Siti Hajar dan bayinya Ismail mereka meminta izin kepada Siti Hajar untuk menetap di tempat itu dan Hajar pun dengan senang hati menerima mereka kemudian mereka mendirikan perkampungan di sekelilingnya hingga Ismail tumbuh menjadi seorang remaja setelah sekian lama Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di Mekah bukannya lantas beliau melupakannya atau melalaikannya tetapi sekali waktu beliau selalu menjenguknya Ketika pertama kali Nabi Ibrahim kembali ke Mekah untuk menemui anak istrinya, maka alangkah tercengangnya beliau melihat air yang memancar melimpah dan sudah menjadi perkampungan yang subur makmur sedang Hajar telah berbahagia hidupnya mempunyai harta benda yang cukup. Hajar menceritakan hal itu kepada suaminya, dan Nabi Ibrahim memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengabulkan doanya yang telah lalu. berkorban dengan Ismail. Pada saat Ibrahim menjenguk kembali, Ismail sudah tumbuh berkembang sampai usia sanggup berusaha dan bekerja. Begitu senangnya Nabi Ibrahim melihat anaknya Ismail. Ketika itu usia Nabi Ibrahim mulai lanjut. Pada saat yang membahagiakan ini, Nabi Ibrahim menerima perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui mimpi bahwa Nabi Ibrahim diperintah menyembeli anaknya Ismail sebagai kurban. Nabi Ibrahim mengemukakan perkara ini kepada anaknya untuk menguji keimanannya, kemudian berkata kepadanya, "Wahai anakku, saya telah bermimpi seolah-olah saya menyembelih engkau. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Jawab Ismail, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, yaitu menyembelihku. Insya Allah, bapak akan mendapatiku termasuk orang yang sabar dan rida dengan kehendak Allah." kala keduanya telah berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan telah membelatkan tekad untuk melaksanakan perintahnya. Kemudian Nabi Ibrahim membaringkan Ismail yang ketika Nabi Ibrahim menggesekkan pedangnya di atas tungkuk Ismail namun pedang itu tidak memotong Ismail melainkan diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan seekor sembelihan yang besar sebagaimana firman Allah yang tersebut dalam Al-Quran yang artinya Lalu kami panggil dia Wahai Ibrahim Sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya itu benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran Surah As-Safat Ayat 104-107 Demikian gambaran ketinggian dan ketaatan Nabi Ismail dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Jiwa dan raganya pun diserahkan kepada Allah Jika memang itu perintah Allah SWT Bagi siapapun yang taat dan patuh akan perintah perintah Allah Dengan tulus dan ikhlas semata-mata hanya kerana Allah Maka Allah pasti akan memberikan pahala dan keselamatan Serta kebahagiaan di dunia dan akhirat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Kaabah Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Ibrahim AS Untuk mendirikan Kaabah Sebenarnya Ka'bah sudah dibangun sebelumnya oleh Nabi Adam Namun rusak Nabi Ibrahim berkata kepada putranya Wahai anakku Allah telah memerintahkan kita untuk mendirikan rumah Di tempat yang agak tinggi itu Keduanya lalu membangun dan meninggikan dasar-dasar Ka'bah Kemudian jadilah bangunan itu Dengan nama rumah Allah atau Baitullah Sebagaimana tersebut dalam Al-Quran yang artinya Dan ingatlah Ketika Ibrahim meninggikan Baitullah bersama Ismail seraya berdoa Ya Tuhan kami terimalah amal dari kami Sungguh engkalah yang maha mendengar maha mengetahui Ya Tuhan kami jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu Dan anak cucu kami umat yang berserah diri kepadamu Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melaksanakan ibadah haji dan terimalah tobat kami, sungguh engkalah yang maha penerima taubat, maha penyayang Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri Yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu Dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka Dan menucikan mereka, sungguh engkalah maha perkasa, maha bijaksana Quran Surah Al-Baqarah ayat 127-129 Itulah kisah Nabi Ismail Alaihissalam. Semoga bisa menjadi pelajaran dan menambah wawasan kita, serta senantiasa menjadikan kita manusia yang taat dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.